ketemu lagi di channel aku Valentina di Guruku Gamer, belajar kagak game pelajar. Adikku tangi. <tuh> <kepulau> tangi, deburi iya. Sorry. Ya. Hari ini kita akan meneruskan eh, petualangan mencari jati diri kita dan identitas ayah kita di sebuah game Android ya yeah. point and click sederhana namun mengena yeah. father and son bagi kalian yang baru datang di channel ini kami ucapkan selamat datang dan bagi kalian yang belum cek episode sebelumnya yuk langsung langsung langsung langsung throwback dulu throwback ke episode sebelumnya kenapa karena cerita gue nyambung rek mungkin ya uh, sebuah film moro morawak menurut aku tengah gue pasti bingung nih awal awal, oke? Okay? Nah, uh, hari ini aku tidak tahu apa yang akan terjadi Jadi, mari kita saksikan bersama-sama Yuk, let's begin! Yeah. Press circle to start <tuh> Volume ini kagetan ya? Tak dua no, sampai pirang-pirang di tengahnya Oke, okay, select language Sudah inggris dan oke okay. Selain inggris, itu rote kok gak paham <laughs> ojok salah, new game hilang kabeng kok yo Yes, continue game Apakah fitur yang tertutup kemarin sudah bisa dibuka? Atau kita memang perlu benar-benar Ganaples -benar untuk melihat semua itu nyata atau tidak Anu, uh, kudungku main select Oke, okay, here we go. Hai, Mas. Wih. iyo balkon-balkon tetangga eh? sepi sih. Oh, iya, kemarin kita day tiga ya? Day tiga ya. Oke okay, kita lanjut. Mm -hmm. Apakah tulisannya masih sama? Furnace now poros. Weh, lukisannya masih ada. Lukisan mbak-mbak Mesir sing si ada di sini. Alright, alright. Agenda okay, kita apa? Tetap mimik kopi sih. Ah, si Genda kita apa di hari yang ketiga ini? Enggak, anak objektif eh, reguler lah. Aku mau kemudian Resident Evil? Ya kan, pasti anak objektif ke sini, ke situ. Lihat map dan lain. ini enggak. Oh, nah, coba langsung keluar. Wow, wow, wow, wow. Kerumunan kota ini masih membuatku tidak betah kegiatan. Oh, halo, kayaknya kamu mau ke sana lagi ya? So, iya takutnya ini adalah perpisahan. Kita cuma tiga hari tok di sini. Terima kasih untuk semuanya loh. Tenan nih cuma tiga hari tok. For now, kayaknya terima kasih karena sambutan yang baik aja ya. T ya sama-sama. Semoga kamu bisa berkunjung ke sini lagi. Um, I will. I hope, I will. Like kamu benar-benar merasakan kamu iya akan ke sana. I will. I think he would have really like that. I think he would have really like that. Really like that. Du -du -du -du -du -du -du. Sorry. Um thank you aja. Aja berekspektasi yang berlebihan juga. But thank you nih. Nee. Sepedanya lah dibawa, seriously. Oh iya re. rek, eh, Kita cek apakah masih buntu Masih buntu Meh nabrak Oke kita ke arah museum Seperti biasanya Dan sepertinya ini akan menjadi hari terakhir Kita di Naples Bisa saja ini episode terakhir Gameplaynya cukup singkat Menurut saya Hop, Pak janji jiwa Janji jiwa men eh eh eh, eh menyapa janji jiwa men, dulu, hai pak janji jiwa men, jadi um, ini hari terakhir kita ketemu ya, kayaknya iya, hah? My father place is now mine, museumnya ayahku sekarang punyaku, tapi aku nggak tahu uh, harus gimana selanjutnya, hah? ngapain kita cerita itu ke orang asing nggak usah, I'm sorry to say it this. Iya, yeah. senang bertemu denganmu. Um, mungkin permintaan maaf ya, kadang kita nggak sengaja cerita tentang dark issues. Nggak nggak, nggak, nggak uh, apa kamu menemukan apa ya solusi yang benar-benar tepat untuk keadaanmu maaf hmm. exactly, karena aku nggak tahu solusi sing macam apa yang bisa benar-benar menjawab semua tanyaku ini think semuanya lebih baik Ya. Yeah. Uh, i suppose Semoga perjalananmu menyenangkan Semoga Sudah Oke itu percakapan terakhir kita Dengan Pak Janji Jiwamen Dan kita akan Ke museum itu lagi Untuk melihat tenana nih Penyerahan museum itu ke tangan kita arti ayah kita koyok um, berusaha menebus dengan benar-benar mono ya nggak sih si, sepeda tak ingin eh. menitik cegat menghalangi tanda panah atau sepedanya mungkin bisa kita bawa c si. c si. kita coba loh, pedaku, eh, pedaku hilang. wah, ada yang nyuri sepedaku ini. wah, pedaku hilang dong. tidak ah, jalan kaki adalah pilihan abadi. ya, berarti kita uh, seorang pewaris. Dari museum itu, dong! Sultan, dong! Ya enggak, sih? Sultan, enggak, sih? Sultan, dong! Oh my God! plotis Buss. Aku enggak nyangka, tak kira bapak aku uh, arkeolog biasa dan karyawan, kaya ngono-ngono. Bagaimana perasaanmu hari ini? Hmm. Mungkin aku terlalu emosional beberapa hari, tapi sekarang aku baik-baik saja Moodku lagi baik nih uh, Kamu akan meninggalkan kita dengan kenangan yang indah hmm. A lot of good memories Ya. Senang bertemu denganmu. Uh, ya. Saya juga senang bertemu dengan anda. Nyanyi dan string quartet. Ayo. Kita tes dulu, ya bakal ya belum, oke, anu stringnya mulai terdengar. Vokalnya masuk di mana ya? Sire, sire aku kepo, nyanyi nih kimi buvi piro. Bira. Kamal bukal pun nyanyi nih. Eh, iya, nyanyi ini gak masuk-masuk ya -masuk, eh. kita temui satu orang lagi yang mana sering duduk di taman aduh hey, halo um, Oke. Okay ah oh, aku ingin merasa terlalu dekat, kalaupun hanya tiga hari baru ketemu orang. Um, quit keluar. oh vokalnya masuk di sini, tidak menjadi lead vokal tapi harmonisasi. sorry yo, oh. anu enam sonreke. this is my last day in Naples. I'm afraid. Ini. Kini sih. Apa kamu mau pulang? Sih, aduh. Lo kamu mau pulang tak? Semoga kamu menikmati perjalananmu di Naples ya. Hmm. Uh, I am opening experience. I think it's time I went home. It has been interesting. Belies yang mana ya? Mungkin untuk lembaran baru kehidupan. Ya, opening experience. Ya, yeah, aku senang bertemu dengan kamu. Aku bahagia. Dan aku senang juga kamu punya kesempatan untuk mengunjungi museum ini. Ya... Yeah, it has been a highlight of my trip. Ya... Yeah. Itu tujuan awalku berpergian, selain karena nerima surat dari ayahnya. Uh, my team, that's mean great deal to me and my team, as I am sure it would have meant the world to your father. Will you be returning? Apa kamu akan kembali? Aku harap, karena banyak hal yang ingin aku lihat juga di sini. Ya, bisa menjadi alasan yang bagus untuk kembali Hati-hati di jalan, Michael Oh Kayaknya Sepertinya ya Kekayaan sepertinya uh, Gak akan bisa dibuka Kecuali kalau kita berkunjung ke Naples Check it out, ya yeah satu kemudian kemudian Pompei Egyptian kita udah nggak bisa ke Pompei lagi kayaknya ada satu tempat yang belum kita kunjungi dan itu di bawahnya Egyptian Exhibit bawahnya lagi Sian waktu editing kemarin aku baru sadar karena tangga tangga menuju ke bawah oh oh sorry sorry nak bukan ke bawah ke atas lagi wow ya yeah, untung and here we go oh lo lo lo lo Ya, kayak kenal aku gambar iku sebentar, sabar Lihat apakah ada sketch yang bisa kita kumpulkan Ada Gak sia-sia ke sini Dapatkan tiga dari 5 sketch yang tersedia ya. Mungkin duanya tersembunyi di tempat yang kekunci itu tadi. Kita harus kena plus uh. Dan setiap hari uh, kunjungan kita tuh nggak bisa diulangi ya. Misalnya kamu lewat sesuatu di hari pertama, terus nggak bisa diulangi di hari kedua dan ketiga. Oke, okay, here we go. Eh, belum ya? Si kurang deket. Here we go. Oppo go hologram ta. Naples. Department period. Hmm? Ini rumah kita. Rumahnya Mas Michael. Seriously? Tapi dengan furnitur yang masih sederhana. Eh. Hey. Apakah ini ayahnya? Michael, yaitu Pak Veridiko? Oh. Istrinya lagi main biola. Tak sapa dulu ya istriku. Halo sayang. Diana, my love. I must concentrate, join me join me lah, cek cek merserah ayangnya main biola masuk disenaini maafkan aku aku pikir not-not biola yang aku tekan nantinya bisa apa merilekskan pikiranmu no, forgive me Only you could love such a brute of a man. Say, eh, ya apa? Only you could love such a brute of a man. A man with a heart to power a thousand fires. But with the power to merely ignite a candle. Your sweetness, kami para wanita menyukai kalimat-kalimat gombal, ya. Yeah. Then share with me what troubles you. Ya, yeah, sepasang itu harus Rotok berbagi. Ya, menurutku nggak tahu menurut teman-teman di luar sana, komen di bawah. Dan menurutku harus dibagi, kayak kesulitan, kesedihan, kesenangan apapun. Jika memang butuh bantuan, let Let your partners know, my good wife. I would live without you. I cannot see. <sighs> kamu tuh kenapa sih uh, I have been ordered to remove the leg of Hercules. Ada masalah yang berat. A test for sculptor. Oh, Iku literally Hercules, Iku patung ternyata Iya um. yeah. Perintah Raja Wow, itu Apa? Hal besar, sayang Iya <tuk> yeah. Kuasa yang paling tertinggi tapi dilema juga, dan zaman ini luarono petir. Huh, doaren, ya salah suasana nih sedih. ya enggak sih, petir menyambar. Gana? Kamu tidak boleh pergi, Pak. Veronika, uh, ya udah, enggak apa-apa, bekerja saja. Pergilah sebagai suami dan pria yang aku cinta. Ya, nggak enggak mungkin, as you wish, my lady nggak mungkin, ini adalah hal yang berat With a slight smile Mek Oh my god Eh, so sweet sekali! Berdua! Wah, lucu enggak. Oh. Si oh no ke pintu mungkin maksudnya ya. Oh, oh kamar mandi? Oh kamar mandi gak ada. Oh jadi gudang kamar mandi nih. Oke, okay, berarti satu-satunya jalan adalah menuju pintu dan melampauinya. Nah, plus. Ayo istriku, kita ketemui raja atau melapor setidaknya. Kita mau ditugaskan kemana? mana? Such a beautiful night Eh hey, apakah ini perpisahan? Iya dari tadi kan lagi ngomongin perpisahan Sorry, sorry yang Baru ngah aku Nggak, aku nggak mau bahas perpisahan Aku pinginnya indeed it is, this is feels good Kamu lupa dunia luar ya? Udah lama di dalam rumah terus Ya, soalnya kan pematung kan, Rek? Sculpture Pembuat patung Kayak tanah liat dan lain sebagainya oh, Minum bersama Pindah timeline nih. Pindah timeline nih. Cek, kita habis ngelamun. Opai opai uh, iki. Uh, hi, sure. Please do. I've seen you in before. Have a okay. nice. Nggih. Oke Siap Siap, komandan Boten banter-banter, Eh, uh, Lanjut Ya, yeah, I think so I've seen you here before, haven't I? Uh, dek nanti mbak, kak ngerti aku mbak Sorry, dek mana? Aku kelihatan kamu di museum Oh ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah, ada beberapa bagian museum, uh -uh. archeologis, or just love to si silence. <laughs> mm, Kayak aku ingin menutup masa lalu dan membuka masa depan. Aku bisa melihat koyoe hey, alur cerita iki mengarahkan Mas Michael untuk bertemu jodohnya atau yang so on and so on. Lewat Mbak ini. Jadi I rather hear more about you. <laughs> ya, aku cuma jalan-jalan di sini dan ya cuaca malam juga indah. Mau ikut? <laughs> How could I turn down such an offer? You read my mind. You read my mind. Wes, dang, kencan lah. Happy ever after. Dan kita cuma bisa menonton. Oh, oke, okay, pindah waktu, pem. Oke, okay, setidaknya realitanya Michael bisa berjalan baik. Uh, sayangku Your mind has not left your work. Uh, kayak, eh kayak kamu nggak tetap konsen kerja meskipun kamu lagi sampai aku. Aku pinjap yang ini. Entah kenapa. Dan ke, itulah kenapa aku sayang sama kamu Kamu Michael Angelo Bukan Pak Ferendiko ternyata Michael Adalah seorang yang berdedikasi untuk Pekerjaannya His legacy Kayak kita terpaksa menuruti Kekuatan yang lebih tinggi Menurut aku lihat ya eh. Then what of yours? A man's true love can see. A legacy everyone can see. But one man's true love is lucky enough to share in. I want to be the man you spoke of. Sayang nang saya. GR. Kamu yang aku cinta. Kamulah lah dunia ayang dan kamu istriku partnerku ayangku Aduh ini lebih logis lebih logis optimisme membuat aku senang tapi aku juga merasa sedih karena bakal ada perpisahan karena pekerjaan tell me how can a man such great distinction and honor look upon the world in a bagaimana orang yang punya mimpi yang tinggi intine ya bisa sesuram itu pola pikir eh? it's hard to see the world in other manner ah ini nih sangat sulit melihat positifnya dunia ketika kebahagiaanmu itu diambil darimu melalui sebuah surat perintah oke ya, aku lebih mikir kayak gitu sih ya itulah seninya nggak peduli apapun keadaan dunia keindahan dunia kesempurnaan apapun yang ada di dunia Cinta kita ya be begitu kuatnya Nguno lo karpe. As wise What have I done? Iyalah, ngerasa gak pantas lah Wtueh, bijak banget deh Who said you deserve me? Oh my god... Siapa yang bilang kamu gak pantas buat aku? Mbak mm. baru kenal tiga hari aku perusak suasana yo. Iya tapi... Mm. Wesah! Aku memang dibayar untuk melihat ini semua Oke, okay, yuk! Hayu dah, kemana? Kemana, pasar malam? Hari terakhir gue nih! <laughs> aku jadi marah-marah Aku jadi marah-marah Se, liat ya. Se, aku lebih suka vibes yang di sini sih. Aku pingin lihat vibes di Naples ketika jadul itu ya opo Diana and Michaelangelo, ya. Yeah? Iki <gasps> tenang banget sih, Nakuleku. Gak, aku So, were you here going to say hi? Uh, Someone like you can be pretty intimidating, you know. <laughs> Are you still intimidated? No. Yeah. Aku lebih suka Roman sayang satir, funny. Yeah. I'm still intimidating. And still no high. Hi. Hi is in the top chat of the list. <laughs> ah, ah, Iya, hanya orang-orang yang mengerikan yang punya apa template. Hai, dan so on dan so on. And my place or yours, Vogue charm. So, a smile, Le senyum ya Ya, yeah. senyum adalah awal yang bagus. That's the best guy like me can master girls like you. That easy, huh? Okay Guys like you Come Show me Eh, show me how you would smile to a stranger Hmm <laughs> Aku lenang orang sing baru, itu bener bener kaya ah capek Ngonodati kaya Huh? Ngonodati tra... Ngonodati smile kaya Kayak mana Irna, smile ya. Ya, aku rasa kamu bisa melakukannya dengan lebih bagus. Uh, that look like a kind of smile to lady. Hah, oke okay, then. Let's see your seduction smile. Ah, see smile looking deeply to your eyes. Kaya. apa yang para pria lakukan ketika ada cewek tersenyum dan menatap di dalam matanya apa bin? <tuk> bayang noyo, onare weto terus <tuk> onok cewek tersenyum di depanmu dan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan terdiam? Atau... Iya, iya, iya, cukup, cukup, cukup, terlalu, eh? Cek, terlalu, ini, kepin, kepin, kepin. Dia akan terdiam, maka aku akan menjawab terdiam. I thought as much. Alright. kalian, let misalnya ono cewek cem-ceman kalian cemewew, kalian lagi tersenyum di depan kalian kira-kira kalian akan terdiam atau langsung apa melengos kau kayak bos bos bos enough enough kaya ngono komen ono di bawah ya pengen tau. oke okay, lanjut oke okay, kita gak tahu mau kemana nih Mas, jangan numpak vespa Bomas mbak itu gak kesel, wih kayak bunyi air, wah nikmati ya backgroundnya kok onak bulan purnama kaget aku Selain lu mau berkira? Meninggalkan Dayana di rumah sendirian. The people before us who felt that way are long gone. What do you mean? Iya, yeah, aku pengen ngerti. Enggak, aku cuma pengen ngomong gitu aja sih. Semoga kita itu. Langgeng di dalam sejarah, ya, kayak abadi di dalam sejarah. Cerita kita, apapun tentang kita, itu mungkin suatu hari akan jadi sejarah, tapi hari ini tuh benar-benar terjadi sama kita. It's so real, dan yuk, uh, beruntungnya kita punya seorang yang bisa tahu tentang cerita kita. Tapi orang-orang nggak -orang akan terlalu tahu kalau mereka nggak apa melihat lukisan kita atau artefak atau ar apapun the frescoes from Pompeii. nggak orang-orang akan tahu dengan cara membayangkan dan para sejarawan mungkin akan bisa menceritakan momen ini oh. ya, tapi mereka gak di sini dan merasakan suasana yang nyata lingkungan yang nyata bulan purnama ini bintang-bintang yang sekarang ini terjadi sama kita yang orang-orang ceritakan itu nggak mereka rasain? I wish the world could know this moment. There's something they will never know. Napa hmm, ya kira-kira? I wish the world. game-game yang seperti ini selalu menimpa aku Aww. so sweet ya Allah mau gini amat, saya. Aww, kenapa oke okay, terus Ayuuk dong ya, ah, ah, ah. harus gimana nih? Terus terus terus. Oh, oh buntu. Terus kemana? Aduh, le timelinenya Michael. Iku Michael yang ini ya sing modern ini nggak sedih malah bahagia soalnya dia baru kenalan sama seseorang. Terus le. Michael Angelo yang itu di masa lalu itu sedih rek Karena dia akan berpisah dengan orang yang dia cintai Karena bekerjaan. Terus kita harus kemana ini Wow That's Starry Night So, have you made up mind? Kamu punya rencana? Um, yo, so soal semesta menyapa lah. I was just <laughs> semesta menyapa. Aku, hmm, aku nggak mau, nggak mau menua. Kemudian menyesali kehidupanku Karena aku nggak berani melakukan sesuatu Ini dan itu I'm not even 30 yet And I'm already wondering it Aku bahkan belum 30 dan Aku mikirin kayak gitu Well, unfortunately I think this is where the night ends Kepo yo, kepo yo, can I see you again? <laughs> ya, like kamu nyapa aku? Ya, my mm -hmm, that That's it. Oke, tak tekan cintanya. Puas, kalian puas. Oh, ah, hatiku. hatiku. Oke, okay. ternyata masih ada D4. Kita lanjutkan. Menulis surat untuk D tercinta. Mungkin surat itu tidak akan pernah sampai, tapi setidaknya aku ingin mewariskan kepalaku dulu dengan secangkir kopi. Ah, aromanya... Hmm, it feels good. It feels good for release, this burdens. Yo tulis eh tulis Tulis surat ke ayah. Ayah. Apa ya di sini ya? Hah? Eh, uh, dear Federico, wah oh, jambal-jambal ya. I don't really know where to start. This has been one of the hardest trips of my life. Atau untuk ayah ini adalah perjalanan yang berat, dan aku tidak tahu bagaimana. Oke, okay. bulan uh, pertama aku pikir, ketika aku datang ke sini, aku akan melihat hasil kerjamu dan pergi begitu saja, tapi... Jauh dari bayanganku dan kenyataan yang terjadi, uh, ada sesuatu yang malah ingin aku tetap di sini. Terus atau Naples adalah kota yang indah. Aku nggak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada sebuah kota seperti ini. Dan meskipun hanya berjalan-jalan di sekitarnya dari sore ke sore. Dan mencium aroma-aroma aroma Makanan yang ada di sepanjang jalan uh, Colors and beauty of building Ini lebih ke arah Outside Kaya, Mungkin akan yang hijau deh Kaya, Aku datang ke pameranmu Dan blablabla Itu bla bla. Hmm. Boy Oke, okay, pilihan pertama Aku mengerti kenapa kamu ingin aku kesini Dan mungkin melihat pameranmu Ya, memang aku melihat uh, Beberapa hal Di beberapa hari ini Yang belum pernah aku lihat sebelumnya Aku tidak pernah berpikir seni dan sculpture Atau kerajinan patung dan lain sebagainya Seperti itu Akan membuat banyak emosi berkecam tapi mereka benar-benar indah atau uh, as much as I was moved by the pictures and the story sebanyak aku tahu beberapa cerita ketika aku di disini aku masih nggak mengerti kenapa kamu ingin bertemu dengan orang-orang itu demikian the siapa ya I wish I did. Aku harap aku bisa bertemu dengan mereka atau orang-orang yang dibalik karya-karyanya itu ya. Understand you more. Kayaknya sih hijau deh, hijau ya. Aduh, mana? Ini, ini pirang lembar, ini. Tapi nggak apa-apa untuk ayahanda tercinta uh, Pilihan pertama. Setelah bicara dengan beberapa temanmu dan mencoba mengetahui tentang kamu, dan mereka membicarakan kamu seperti orang yang berbeda dengan apa yang terjadi di rumah, dan kamu benar-benar bukan orang yang aku pikirkan dari perspektifku, kayak orang yang abandon his family, and so on, and so on, atau pilihan kedua, aku sudah mencoba, aku sudah mencoba, Percayalah, aku sudah mencoba dengan keras Tapi aku belum bisa memaafkan apa yang sudah terjadi Atas aku dan ibuku di masa lalu Tapi aku percaya juga Kalau masa lalu itu membentuk kita di masa depan Ya, pere, ini pilihan ini. Antara kita akhirnya mengerti sudut pandang ayah kita atau tidak memaafkan tapi tidak bertengkar juga, ngono. Pin aku bingung Peles yang di, peles yang kawan bantu aku kawan. Sing tak terang namanya yo, sing pertama iki mencoba mengerti sudah, sudah koyok mengerti perspektif sudah. Yang kedua ini, iku mang Yang iku I have try Believe me, I have try But sorry, I just can't forgive What has happened Itu ya Iya Aku akan meleku sih Meskipun aku mengerti pun Tapi kayaknya aku gak akan memaafkan <laughs> Cuaat ya Enggak, enggak, enggak, itu perspektif boleh like, like perspektif orang di luar sana berbeda-beda <tuh> Berbeda-beda Dan aku yakin masa lalu itu membentuk kita di masa depan <tuh> oh, wow. Pilihan pertama uh, Waktu telah berlalu dan semuanya sudah berubah Aku sekarang sudah tumbuh dewasa Dan aku mengerti kenapa kamu pergi di perspektifku, uh, kamu itu egois. Tetap, tetap seorang yang egois, yang meninggalkan keluarga. Tapi itu ketika aku sangat muda dan begitu naif. Atau pilihan kedua. I understand. Aku mengerti bahwa kamu harus pergi. Bukan ingin pergi. Untuk memberikan kami kehidupan yang lebih layak. Tapi kepergianmu itu tidak mengubah apapun dari hal yang aku minta dan mungkin yang aku butuhkan dari hidupku. Koyok, kepergianmu itu malah nggak ngobati realitaku sama sekali. Menolo. Meskipun aku tercukupi tapi nggak iso, anak er, no, satu hal yang belum belum belum cangkep ngono loh. Uh, ah, aku butuh seorang figur ayah dan aku butuh kamu saat itu juga tapi kamu enggak di sana pin aku bengong mana, pin sing di? sing biru sing pertama apa sing kedua iya sing kedua Okay. Uh, pilihan pertama aku harap semuanya iso berbeda yo seharusnya koyok seharusnya gini loh seandainya gini loh dan kamu adalah hah you are and always kamu adalah dan selalu menjadi ayahku atau pilihan kedua Uh, aku nggak tahu sebenarnya apa yang harus terjadi. I wish this person how we would. Aku harap ini bukan cara untuk kita bisa ngobrol. Tapi this how it must be. I hope you will able to find peace. Tapi aku harap kamu menemukan kedamaian di alam sana. Last piece speed. Saya kedua. Mantuk dongare. Goodbye, Veredico, Jambal. Oppo, enggak. Enggak. Yo, kami berdua Saino tuh Jambal ya. Ah, itu surat yang berat. Oh. Pin Ayae Seto bin. And meninggal. Oh. Seto Ayae. Anak-anakku, para siswaku semuanya, ayahanda Federico Seto ya, ternyata sudah meninggal. Dan ini adalah pemakamannya beliau, cemetery. Dan mungkin kita naruh surat terakhir ini di sini sebagai kenang-kenangan, maybe. Wow, oh it's so deep. ketika sudah kehilangan ya semuanya kayak gak bisa diomongin eno. aku masih gak tahu mbak Mesir ini siapa maksudnya dia mbak atau Mas aku ya gak tau gak bisa kanan kiri gak bisa Pompei Lucius, Aurelia Ambe Maksima Michael, Angelo, and Diana? Michael? Ah, oh, The end... Oh my god... Atiku rasanya kayak bangun, olornya kayak berat Sekali lagi untuk Tim developer Game Father and Son Yang mana mereka itu benar-benar Indah banget mengemas sebuah game Yang mungkin gak panjang-panjang juga Bisa tamat dalam 80 menit Maybe satu jam lebih 20 menit Atau paling lama dua jam lah Kamu benar-benar pingin detail semuanya Nah ini adalah Credit scene Orang-orang yang berjasa dibalik Suksesnya game ini aku harap game ini tuh bisa berkembang dan bisa semua orang tahu karena makna cerita di baliknya it's so deep meskipun ga literally dia omong no, oh, eh kamu tuh jangan gini gini gini gini dikemas lewat dialog dan apa yo mengandung perasaan nama dialognya nggak anggar pipip pip pip pip pip pip tapi bener-bener ditulis dengan hati like, menurutku game ini keren sih keren banget apa yo ya? aku sampai oh no dalam hatiku, aku ya perasaan ingin menangis tapi gak iso tapi katanya netral Katanya netral pun katanya dek tengah-tengah pun, Eko, gak bisa. aku ga iso aku tetap bersedih ngono loh ya apa ya? wes oh keren deh game ini kalian bisa install ini di play store bisa mainin di HP atau di tablet kalian Tapi kayaknya lebih lega deh di tablet Kayak agak besar ngono layar deh. Cuman di HP It will be nice It will be okay Wish you. Uh, See you till the next game And, And ciao Jangan lupa sayangi orang tua kita Dadah